hai hai hai welcome back to my channel apa kabar kalian hari ini semoga saya selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar nih oke okay, ya seperti biasa ya di channel ini dia bakal ngasih kalian info teraktivitas dan tentunya membahas kekotar dunia kota ya jadi tidak- simak aja video ini jangan kemana-mana. Ya supaya kalian ya ketinggalan info info dari gue sini ya besi oke okay. uh, seperti biasa di sini gue permain di God of olympus dengan mau model modal the aja dan gue lakukan di bet 1200 ini ya kita pemanasan dulu aja, kita kocok-kocokin dulu dengan pola skin yang pasti mantul banget Wow. Ya, mudah-mudahan sih menggelegar. Ya, game tel ini aja. Ya, oke. Okay, ya, ya, pasti semoga hari ini kita dikasih game ya, sama si Uku. Ya, Jangan dapat info ya main sampai-sampai aja nggak masalah nih, Ya, yang penting WD, ya kan Oke, okay, tentunya seperti biasa ya. Bismillah, kau sering cari ke kalian yang ingat tentang soal soal gacor. Info soal gacor atau model soal gacor hari ini untuk kalian yang pastinya dengan bawa modal receh-receh aja ya. Jadi buat kalian yang butuh info info tentang soal gacor langsung merapat ke semua gue ini ya, karena semua informasi tentang soal gacor ada di sini ya, yang pasti di channel gue. Oke, okay. ya kita langsung aja ke pola-polanya dan ke gamenya ya Kita lanjut untuk pola-pola selanjutnya Semoga pola gue juga bisa membawa hoki ya buat para peluang-peluangnya dan para mamen orang gue Oke okay. Dan tentunya sampai kalian nontonin video gue ini Pastinya juga mau diplamer karena sudah dulunya berus. Tentunya jangan lupa untuk jadikan paparan ini sebagai hiburan mata tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia delapan tahun ke atas. Ya, tapi mungkin bagi kalian yang udah berwajar bermain, yaitu dengan jenis aja, mungkin kalian sudah berumur 18 belas tahun ke atas. Apakah pastinya di sini belum? Baik, ngasih rekomendasi video short dan juga kalian mainkan di sini ya, pokoknya biar kalian nggak salah pilih tempat bermain ya karena memang di youtube bakal ngasih tahu gimana mana uh, yang aman dan terpercaya ya guys ya. aduh mantep sekali ini langsung dapetin super duel 50 ribu lumayan loh. oke okay, ya dan langsung aja di sini gue bermain di situs permain 138 tiga delapan malam teman dashboard. Ya, Oke okay, ya, di sini juga main di Permen satu tiga delapan ya, dan hasilnya juga manis manis ya ya. Aduh, sesuai dengan namanya nih Permen satu tiga delapan. Lanjut lagi, Jadi kita nyusun soal sabtu dulu aja ya dari merepot-moti ya dan sebat-sebatnya juga nih siap makin mantul ya kan nah di dulu saya pasti gak usah terlalu nafsu juga mainnya ya sekalian kalian yang bermain ya gak usah terlalu terbawa hawa nafsu nggak usah bantar ya kan di sini kita tuh nggak tahu ya bakalan dapetin profit atau rugi jadi ya udahlah kita sambil menikmati aja permainan ini ya sayang ya Oke, okay, mudah-mudahan sih ya tidak hmm. mendapatkan hasil yang tersenyum ya. ya. Oke, oh, makanya kita lihat aja di sini, gue juga mau buktiin ke kalian bahwa titik yang gue rekomendasi ini memang benar-benar sudah -benar ya, gitu ya. Apalagi kan di sini gue cuma mau mereka receh aja ya, bakalan takutin berapa nih, apakah tembus ceritaan uh, ya kan nggak ada yang tahu juga jadi di sini gue bisah dan gue enjoy jadi happy juga jadinya ya oke ya jadi ini hiburan gitu aja juga ini ya kan dapat tahu dapat hadiah gitu ya lumayan oke lanjut lanjut lagi Ya, kita kita cari-cari lagi di sini dan buat teman-teman yang baru hadir di channel gue yang baru nonton video ini nih jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol like comment subscribe dan share sebanyak-banyaknya sayang ya supaya channel gue juga semakin berkembang makin maju dan biar gue juga lebih semangat lagi bikin video terbaru untuk menghibur kalian. Oke okay, ya kita colok colok dulu aja ya sayangnya. <laughs> Oke okay, ya jangan lupa ngopi ngopi dulu nih ya kan makan eh, makan kopi ya, gitu minum kopi sebat sambil ngemut permen ya kan. Aduh dan mainnya juga di permen satu tiga delapan. Wah itu mah terbang banget sih ya. Aja. Ya. <laughs> Gajah juga makan permen ya kan? Masa kamu nggak makan permen? kurang abdol ya oke okay. hai akhirnya terdapat di kliknya biasanya kita coba lihat-lihat disini simak penyeguh aja di udang-udang dan hasilnya mantul ya kan aduh gudu-gudu gaso gaso, gaso gudu-gudu uh, maso tanya komentar dong motor sekali keren keren keren gila ya Oh, kelanjutan gitu, sensasional ya, luar biasa nih. Apa buat kalian nih yang join join ya di permainan 38? Yang langsung digaskan aja, merapat-merapat ya. Linknya udah ada di komentar. di kalian tinggal klik langsung Yang sekarang juga. Oh kalian jangan sampai ke ketinggalan untuk info menariknya seperti video yang bisa bantu kalian juga untuk dapetin kelanjutannya ya. Oke okay. lagi itu ya, kalian gak usah khawatir karena setiap harinya untuk berkonseling untuk kalian juga ya tentang info sekolah gacor online hari ini dan top gacor hari ini ya. Khususnya untuk kalian yang kita bermain ada racing ya langsung hajar aja di satu-satu di oke okay. Oke kasih lagi ayo wow slotnya dulu action nanti juga ya nanti kita selanjutnya nice maklukannya connect lagi dong wow ini juang kasurnya juga ya mantap dua keren keren keren 44.000 ya kita 16.990 sensational wow permain satu tiga delapan ya Oke okay, mari kita menunggu untuk hasil akhirnya lucu lucu mengasih pantun buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya dan sebagai teman juga nih ya aduh capek berburu permen <tuh>, anak baru dapat bonus men. permen punya permen satu tiga delapan permen gak permen aduh memang benar-benar ya gak permen Wow Oke okay. Mungkin gak lama lagi disini gue bakal langsung cabut Ya sebelumnya gue mau Makasih banyak buat temen-temen yang udah nonton sebelumnya sampai tadi Semoga video ini juga bisa menjijik kalian Kalau kalian gue udah bisa bisa membawakan cuan Membawakan vlognya buat temen-temen semuanya Para vlog Oke, okay, karena mungkin gue udah dapetin prosesnya dari modal receh aja dan kebetulan juga udah gak sabar, ya mungkin habis ini gue mau langsung WD dan sekian aja video gue kali ini ya. Gue izin pamit dulu nih, ya, sampai ketemu lagi. Jadi video dari gue ya, tentunya salam profesional buat kalian semuanya. Ya di permen 138, gajah makan permen gacel. Ya, so. Okay, bye.